Banyak yang berpikir bahwa OAuth ini adalah untuk penggunaan otentikasi. Pada kenyataannya, OAuth adalah framework untuk melakukan otorisasi kepada pengguna. Secara sederhana, OAuth adalah protokol standar alur otorisasi khusus kepada pengguna yang menggunakan aplikasi web, aplikasi desktop, ponsel, konsol, TV, perangkat automation, dan lainnya. Seorang software engineer asal Kanada, Blaine Cook yang bekerja untuk Twitter, sedang melakukan implementasi penggunaan OpenID. Blaine Cook menghubungi Chris Mercena, yang seorang open source advocate dan juga penemu hashtag, untuk mencari cara menggunakan OpenID dengan Twitter. Mereka juga bertemu dengan beberapa orang lainnya untuk membahas solusi dari otorisasi ini dan menyimpulkan bahwa tidak ada open standar untuk API. Pada April 2007, Google membuat grup kecil untuk menulis proposal untuk protokol terbuka. David Clinton dari Google mengetahui proyek tersebut dan dia menyatakan minatnya untuk mendukung upaya tersebut. Dua bulan setelahnya, terbentuklah tim yang merancang spesifikasi awal, hingga akhirnya grup dibuka untuk siapa saja yang tertarik untuk berkontribusi. Tepat pada tanggal 3 Oktober 2007, draft Ahiro outcore 1.0 dirilis. Grup yang mengembangkan Wout hingga saat ini adalah IETF Wout Working Group. OAuth adalah framework otorisasi yang fleksibel, yang menjelaskan sejumlah metode, yang digunakan untuk memperoleh akses token yang didelegasikan untuk permintaan ke API. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk mendapatkan akses terbatas ke data pengguna tanpa harus memberikan kata sandi, dan inilah yang memisahkan otentikasi dari otorisasi serta mendukung beberapa kasus penggunaan yang menangani kemampuan perangkat yang berbeda. Yang banyak pada umumnya diketahui adalah, OAuth sering digunakan sebagai otorisasi ketika pengguna melakukan login di beberapa website dengan menggunakan button login by Facebook, login by Google, dan sebagainya. Tetapi, OAuth tidak sesempit itu. OAuth memiliki spesifikasi beberapa grant untuk memperoleh akses token, tetapi, sebelum membahas grant, kita akan mencari tahu beberapa istilah dan fungsi lainnya pada OAuth. Resource Owner Resource Owner atau pengguna, adalah entitas yang mampu memberikan akses ke resource server. Ketika resource owner adalah seseorang, itu disebut sebagai pengguna akhir atau biasa disebut end user. Resource server Resource server atau server API adalah server yang menampung sumber daya yang dilindungi dan mampu menerima serta menanggapi permintaan menggunakan akses token. Client. client adalah aplikasi yang membuat permintaan ke resource server atas nama resource owner yang menggunakan otorisasinya. Authorization Server Authorization Server adalah server yang mengeluarkan akses token ke klien setelah melakukan otentikasi kepada resource owner, dan mendapatkan otorisasinya. Pada praktiknya, banyak yang menggunakan authorization server ini menjadi satu dengan resource server. Akses Token Access Token adalah string yang digunakan oleh klien untuk membuat permintaan ke resource server. Access Token tidak harus dalam format tertentu. Banyak perusahaan yang memilih format mereka sendiri untuk akses token ini. Ada beberapa sifat akses token yang digunakan untuk keamanan OAuth. 1. Token tidak boleh dibaca, atau ditafsirkan oleh klien. 2. Token tidak menyampaikan identitas pengguna, atau informasi lain tentang pengguna ke klien. Tiga, Token hanya boleh digunakan untuk membuat permintaan ke resource server. Scope. Scoop adalah mekanisme untuk membatasi akses. Sebuah aplikasi dapat meminta satu atau lebih scope. Informasi ini yang kemudian ditunjukkan kepada pengguna untuk meminta persetujuan dan akses token yang dikeluarkan. Akan terbatas pada scope yang diberikan. Sebagai contoh, sebuah aplikasi meminta akses nama dan email pengguna. Hal tersebut akan direview oleh pengguna bahwa aplikasi tersebut menginginkan untuk mengakses nama dan email. Jika pengguna setuju, maka ketika menggunakan akses token tersebut, resource server akan memberikan properti yang dimiliki dan telah disetujui oleh pengguna. Grant Saatnya untuk menjelaskan tentang grant. O out menentukan beberapa jenis grant untuk kasus penggunaan yang berbeda. Authorization Code Jenis grant ini digunakan oleh klien untuk menukarnya dengan akses token. Setelah pengguna kembali ke klien melalui URL Redirect, Aplikasi akan mendapatkan kode otorisasi dari URL dan menggunakannya untuk meminta akses token. Kita juga perlu mengetahui tentang PKCE yang memiliki kepanjangan yaitu Proof Key for Code Exchange, yaitu ekstensi untuk Authorization Code Grant. PKCE dibuat untuk mencegah serangan CSRF dan injeksi kode otorisasi. Awalnya, PKCE dirancang untuk melindungi kode otorisasi di aplikasi seluler. Tetapi kemampuannya untuk mencegah injeksi kode otorisasi, membuatnya berguna untuk setiap jenis client-out, bahkan aplikasi web yang menggunakan client-secret. Akan tetapi, PKCE bukanlah pengganti client-secret, dan PKCE sangat direkomendasikan walaupun klien telah menggunakan client-secret. Client Credential Jenis grant ini cocok untuk otorisasi dari mesin ke mesin lainnya. Misalnya, kita dapat menggunakan grant ini dalam pekerjaan terjadwal, yang melakukan tugas pemeliharaan melalui API. Jenis grant ini digunakan oleh klien, untuk mendapatkan akses token, di luar konteks pengguna. Device Code Jenis grant ini digunakan oleh perangkat tanpa browser atau perangkat dengan input terbatas, untuk menukar kode perangkat yang diperoleh sebelumnya dengan akses token. Akses terbatas ini sering dijumpai, ketika kita menggunakan Playstation atau TV misalnya yang hanya memiliki virtual keyboard. Refresh Token Jenis grant ini digunakan oleh klien untuk menukar refresh token dengan akses token ketika token tersebut telah kedaluarsa. Ini memungkinkan klien untuk terus memiliki akses token yang valid, tanpa interaksi lebih lanjut dengan pengguna. Refresh token tidak boleh mengizinkan klien untuk mendapatkan akses apapun di luar cakupan ground yang digunakan sebelumnya. Refresh token memungkinkan server otorisasi menggunakan masa penggunaan yang singkat tanpa perlu melibatkan pengguna saat token kedaluwarsa. Implicit code. Jenis grant ini mirip dengan pemberian authorization code, tetapi token dikembalikan ke klien tanpa menukar kode otorisasi. Grant ini paling sering digunakan untuk aplikasi JavaScript atau aplikasi native di mana kredensial klien tidak dapat disimpan dengan aman. Sayangnya, grant ini adalah legasi, di mana aplikasi JavaScript atau aplikasi natif sekarang harus menggunakan kode otorisasi dengan PKCE. Password Grant Jenis grant ini memungkinkan first-party client atau klien dengan kepemilikan sendiri, seperti aplikasi seluler, untuk mendapatkan akses token menggunakan alamat email atau username dan kata sandi, untuk mengeluarkan akses token ke first-party client tanpa mengharuskan pengguna melalui seluruh alur pengalihan dari kode otorisasi. Sayangnya, Grant ini juga masuk ke dalam legasi dan OAuth 2.0 Security Best Current Practice terbaru melarang pemberian kata sandi sepenuhnya.